Halo sahabat Halomesh Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube Halomesh Studio. Halomesh Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Episode ini kita kedatangan seseorang yang saya kabumi, anak muda super aktif dan sangat istimewa Nikita Devi Haryono. Halo Nikita, terima kasih Nikita berkenan mampir ngobrol-ngobrol santai bareng saya di Halomesh Studio. Halo Cimeli dan sahabat Halo Halomel Studio. Um, sebelumnya thank you banget Cimeli udah undang aku kesini buat sharing-sharing. Mungkin um, aku perkenalan dulu ke teman-teman semua, oh, Aku iya Nikita. Sekarang kesibukannya aku um, sebagai product manager di ralali.com. Semoga aku bisa sharing-sharing dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wah iya pasti dong. Nikita, aku bisa sih tertarik di bidang IT? Kita mau dengar kisah awal Nikita tertarik di bidang IT? Di sharing ya, buat sahabat oh. awamnya studio. Oke, okay, jadi kalau um, cerita awal aku masuk IT itu berawal dari pas mau pilih jurusan gitu, ya, pas mau masuk kuliah. Jadi, pas semasa... Akhir-akhir SMA itu tuh aku kayak anak-anak SMA yang bingung mau masuk ke jurusan apa Jadinya aku kayak banyak banget searching-searching, cari-cari kira-kira apa ya yang cocok Karena aku tipe orang yang kayaknya di bidang apapun kayak aku bisa enjoy nah. gitu Jadi kayak bingung gitu Akhirnya um, aku ketemu nih sama yang berhubungan sama IT Terus um, searching-searching, tanya-tanya juga ke papa karena kebetulan um, papa aku berusaha enggak jauh-jauh dari bidang IT gitu dan kata papaku sih kayaknya oke okay, gitu karena potensi IT kedepannya kan juga pasti terus berkembang akhirnya aku cari-cari kira-kira yang mana ya yang cocok apakah SI atau masuk ke yang fokus bener-bener ke programming gitu sampai akhirnya aku memutuskan ya udah deh ambil SI aja kenapa karena Aku tertarik untuk belajar programmingnya of course tapi aku juga pengen belajar nih kira-kira programming bisa mungkin dengan bisnis terus kayak dengan tipe aku yang kayaknya orangnya suka bersosialisasi ngomong banyak ke orang kayaknya cocok gitu. Ya udah deh akhirnya aku pilih SI dan puji Tuhannya dapat beasiswa juga di Maranatha jadi masuk ke SI Maranatha gitu. Wow, berarti udah dari awal mantap banget nih ya. Dan kita ini banyak banget prestasinya ya saat jadi mahasiswa. Kalau sekarang di dunia kerja gimana nih? Seru mana antara kuliah sama dunia kerja menurut Nikita? <tuh> Kalau seru kayaknya menurut aku dua-duanya sama-sama seru sih Ci. Karena um, agak beda gitu ya. Seru di masa kuliah sama seru di masa kerja tuh adalah keseruannya masing-masing. Kalau pas kuliah, aku merasanya serunya itu aku bisa eksplor banyak hal. Um, aku kira-kira cocoknya di mana ya kerjanya apa, sukanya apa, cari pengalaman sebanyak mungkin. Kalau pas kerja, serunya itu aku benar-benar belajar. Istilahnya, yang pelajaran di kuliah ada basicnya, tapi di kerja ini kayak benar-benar dikasih pendalaman yang lebih banget hmm. karena langsung terjun ke lapangan gitu kan. Terus. Um, di masa pekerjaan ini juga serunya bisa dapat banyak koneksi baru dengan orang-orang yang pastinya sudah lebih berpengalaman juga, gitu sih. Jadi, ya sama-sama seru, dan kalau masalah seru, menurut aku, di semua hal, di semua event, di semua pekerjaan, di tempat manapun, kalau misalnya kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, pasti bakal seru-seru aja gitu sih. Wow, ya, yeah. jadi teman-teman yang masih kuliah sekarang, nikmati masa kuliahnya. Nanti setelah mm -hmm. kerja, nikmati masa kerja, Karena dua-duanya seru ya. Kalau sekarang kesibukan nih kita kan sebagai product manager. Nah, itu pekerjaannya seperti apa nih? Kalau product manager ini... Um, sekarang kayaknya lagi hype ya, Cik, um, pekerjaan IT as product manager. Tapi teman-teman jangan salah sangka kayak, ih masa baru lulus udah jadi manager gitu. Bukan, bukan teman-teman. Oh, gimana tuh? Product manager ini adalah seseorang yang apa ya tugasnya benar-benar menghandle produk yang dia tanganin. Jadi misalnya ambil contoh aku diassigni satu produk, misalnya produk penjualan gitu ya, ambil contoh. Nah, sebagai product manager aku lah yang bertanggung jawab untuk uh, membuat requirement produknya, fitur-fiturnya seperti apa dari awal banget dari produknya itu belum ada sampai Pas produknya dikembangin, sampai bahkan produknya itu selesai. dimonitornya seperti apa? Itu produk manajer yang bertanggung jawab. Jadi, banyak orang yang bilang biasanya produk manajer itu kayak mini CEO lah. Jadi, hmm. dalam perusahaan banyak produk manager itu banyak mini CEO-nya karena produk manajer akan bertanggung jawab untuk produk yang dipegang sih. Jadi, kalau ada apa-apa pasti kita yang dipanggil. Jadi, ya, jadi product manager cukup sibuk sih, Ci, karena banyak banget meeting, <laughs> karena kita kan harus berhubungan sama banyak orang, banyak division, mulai dari engineering, design, marketing, bisnis, bahkan sampai ke BOD, um, sering banget ajakin untuk meeting, jadi ya itu sih harus pintar-pintar bagi waktunya, pintar-pintar arrange schedule, dan ya harus pintar-pintar juga nge-monitor produknya udah kayak gimana biar nantinya kita yang nggak kena. Um, Gimana-gimananya dari user kita gitu sih Wah ini ngomongin tentang komunikasi sama banyak orang Berarti kita perlu tahu nih Gimana gimana nih kita mengatur timnya nih Ketika ada satu proyek yang dipercayakan ke Nikita <laughs> Kalau ngatur tim sih Ci um, Aku tipe orang yang mungkin Leader yang suka banget kerja bareng sama timnya ya Bukan <laughs> yang kayak nyuruh-nyuruh atau kayak eh lu kerjaan ini terus dilepas gitu aja enggak sih aku tipe orang yang kayak kalau misalnya ada tas yaudah udah kita kerjainnya bareng-bareng kalau misalnya ada kesusahan kita cari tahu bareng-bareng um, gimana cara solvingnya gitu jadi aku ke tim lebih kayak anggap aja itu teman sendiri even di tim aku kayaknya aku yang paling muda gitu ya cih uh, desainernya udah jauh lebih berpengalaman dari aku, engineer-nya apalagi, uh, jadi ya aku juga banyak belajar dari mereka, terus aku mem membuat suatu kayak peraturan, kita harus sama-sama open sih, jadi kalau ada sesuatu, ada isu atau misalnya ada kendala, itu harus di Ungkapkan, karena kan kita tiap pagi biasanya ada meeting tiap hari, at least di meeting itu kita ungkapin kayak gimana, jadi ya sama-sama tahu progresnya kayak gimana gitu sih. Ini skram banget ya. Iya, <laughs> Ada nggak nih tahapan-tahapan atau mungkin posisi-posisi yang perlu dilewati oleh Nikita sebelum jadi seorang product manager? Atau langsung jadi product manager, nih uh. Pasti Sici, aku um, lumayan banyak kayaknya pergantian posisinya. Hmm. Jadi um, awal mula aku kerja, ini cerita sedikit, aku awal mula kerja itu intern, Uh, sama di Ralali. Jadi aku kayaknya starting dari waktu semester 6 apa semester 7 gitu mulai intern hmm. dan uh, itu awal masuknya sebagai technical writer. Jadi aku bertanggung jawab untuk buat dokumentasi seluruh um, produk uh, sistem dan teknologi yang ada di ralali.com. Waktu itu lumayan challenging. Kenapa? Karena mungkin um, kalau teman-teman ada yang biasanya magang itu barengan sama TA-nya. Ini aku nggak jadi benar-benar magang, terus TA juga iya, kuliah juga masih ada mata kuliah gitu, jadi <laughs> biasa. Um, agak pusing gitu. Cuman menarik sih karena aku belajar hal baru dan dari situ aku benar-benar terjun ke lapangan kan. Dan akhirnya setelah beres intern, puji Tuhannya um, aku ditawarkan untuk posisi full time. Nah, setelah itu aku ditawarkan untuk jadi project associate jadi um, di project associate ini ya aku bertanggung jawab untuk mengurus keseluruhan project-project yang sedang dikerjakan atau nantinya akan kita buat kedepannya untuk perusahaan gitu setelah itu um, karena mungkin uh, dari lead aku dan dari tim HR juga melihat kayaknya aku cocok nih di bidang produk gitu ya karena Pekerjaan project associate juga enggak terlalu beda jauh sama yang ada di produk. Gitu. Bedanya kalau project kan lebih manage ke timelinenya. Jadi, aku ditawarkan untuk um, switch ke tim produk. Jadinya akhirnya jadi product associate dulu waktu itu. Jadi, enggak um, langsung product manager, product associate. Tapi di saat itu memang aku sudah handle satu produk uh, by myself. Jadi, benar-benar pegang nih produknya um, sendirian, enggak bareng PM-PM lainnya akhirnya empat bulan sekitar empat bulan kemudian dari lead aku kayaknya ngelihat eh, kayaknya aku udah lumayan cukup capable untuk eh, memegang posisi piang jadi ya udah sekarang jadi product manager gitu harus menguasai apa nih supaya bisa jadi product manager nih kalau posisi saat ini kan product manager ya mungkin nanti naik lagi kalau yang saat ini harus menguasai apa nih supaya bisa jadi product manager yang baik kalau menurut aku yang pertama banget mungkin um, karena tadi aku bilang ya produk manager itu kita berkoordinasi sama banyak orang jadi harus bisa banget communication skill dan um, kerjasama dalam tim sih menurut aku. Um, communication skillnya juga di sini bukan hanya komunikasi dalam hal berbicara tapi komunikasi dalam tulisan juga. Kenapa? Karena Ya, balik lagi ya, product manager, uh, gimana caranya sih kita deliver produk ke uh, user atau ke market tanpa kerjasama-sama divisi lain, gitu. Gimana caranya kita mau kasih tahu nih um, requirement dari produk yang mau kita buat atau feature yang kita mau buat tanpa um, nulis PRD-nya, product requirement document -nya. Itu kan butuh um, skill untuk berkomunikasi secara jelas, baik itu lisan maupun tulisan. Jadi, menurut aku itu penting banget. Terus, um, selain itu, menurut aku ya, ini di dalam PM kita nggak butuh sih sebenarnya yang kayak technical banget. Karena hmm. itu kemampuan technical itu kita bisa uh, learning by doing ya. Uh, jadi ya menurut aku penting banget untuk seorang PM itu terbuka untuk selalu belajar. Kenapa? Karena ya balik lagi, kita kan harus istilahnya menguasai banyak bidang ya. Bidang, mulai dari bidang. Kita mau ngomong ke orang UI, kita harus tahu lah at least desain itu kayak gimana. Kita mau ngomong ke tim engineer, kita kira-kira harus tahu nih um, strukturnya kira-kira mau dibuat seperti apa, API-nya mau yang seperti apa, dan lain sebagainya. Kita mau ngomong ke orang marketing, kita juga kira-kira harus tahu nih gimana caranya kita memasarkan produk ini. Jadi ya, kita harus belajar banyak, nggak perlu yang namanya Aduh harus uh, expert banget misalnya di bidang data analis Itu oke okay banget kalau misalnya seorang PM punya itu Tapi menurut aku selama kita mau belajar Dan kita at least tahu basic-basicnya itu udah oke okay banget sih untuk seorang PM Dan hmm. mungkin yang terakhir yang gak kalah penting adalah Seorang PM itu harus bisa tahu apa yang diinginkan oleh user atau market Jadi hmm. kita harus bisa research, kita harus bisa Um, apa ya, approach ke customer-customer kita untuk tahu nih customer pain-pointnya apa. Karena balik lagi, seorang PM kan tujuannya mem deliver produk ke market. Jadi kita harus tahu um, market yang kita tuju ini dia butuhnya apa, terus dia solusi yang dia mau itu seperti apa, masalah yang dia hadapi itu seperti apa, kayak gitu sih. Jadi solusian ya buat customernya. Nah kalau Project yang menarik nih, nih selama bekerja di bidang IT, apa Project yang menarik untuk Nikita? berkesan lah ya um, kalau project kayaknya sih aku karena belum lama ya baru dua tahun hampir tiga tahun jadi nggak begitu banyak cuman menurut aku semua project atau produk yang aku pegang itu berkesan tapi kalau misalnya harus banget pilih satu mungkin Proyek yang paling pertama aku pegang sih, Ci, wow. waktu um, ma waktu masih intern switching ke posisi full time. Kenapa? Karena itu masa-masa aku ingat banget aku kayak benar-benar clueless, nggak tahu nih harus ngapain. Terus bikin PRD, ya tahu sih dasar-dasar PRD kayak gimana, tapi nggak tahu nih kira-kira detailnya harus nulis kayak gimana. Terus kalau misalnya komunikasi ke tim engineer, aduh kayak rasanya gak ngerti apa-apa gitu, padahal udah belajar di kuliah, cuman beda banget kan kalau di dunia kerja. Jadi itu benar-benar momen-momen dimana aku belajar banyak hal, tahu juga diri aku kalau eh kayak disadarkan gitu apa yang kamu pelajarin di kuliah itu emang berguna, tapi yang kita butuhkan di dunia kerja itu jauh lebih dari itu. Jadi jangan sampai berhenti belajar. Jadi ya itu sih project pertama aku yang Aku pegang dasarnya sampai sekarang sampai ya bisa jadi sosok posisi PM saat ini gitu. Jangan pernah berhenti belajar nih, catatan penting teman-teman. Nih, kasih bocoran dong. Nih kita kan 4.00 nih, luar biasa ya. Gimana bisa dapat segitu ya? Terus padahal saya lihat kegiatan kemahasiswaan dan ikut organisasi juga banyak pisan ya. Terus terakhir best student portfolio juga. Nah, ini gimana? Perlu diceritakan ke teman-teman nih yang masih kuliah. Ini um, gak tahu ya, Ci, ini bisa dibilang hal yang positif atau hal yang negatif. <laughs> Tapi kalau misalnya teman-teman atau kenalan aku sih, um, biasanya sering di, sering tahu dan pastinya udah tahu kalau aku ini sesosok orang yang bisa dibilang perfeksionis lah, Ci. Jadi oh. kalau misalnya ada sesuatu yang aku kerjakan, aku nggak mau mendeliver itu kayak setengah-setengah. Kalau misalnya aku deliver itu setengah-setengah, yang ada aku yang kayak sedih sendiri terus kayak nggak satisfy sendiri gitu jadi um, dalam apapun yang aku kerjakan aku itu selalu make sure I put my all in it dan hasil yang benar-benar diberikan itu harus maksimal karena aku rasa semua hal yang aku ambil semua tanggung jawab yang diberikan itu kan aku yang pilih awalnya bukan apa ya bukan bukan orang lain Ngasih ke aku terus, kayak aku dipaksa atau gimana gitu. Enggak menurut aku, semua hal yang aku kerjakan itu pasti aku ada pilihan di situ. Aku mau ambil atau enggak, jadi ya otomatis. Karena aku sudah ambil, aku harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Gitu, jadi ya itu sih sama mungkin dari berbagai kegiatan yang begitu banyak. Um, pasti adalah rasa burnout, kayak capek atau gimana, tapi ya di mana-mana ini kayaknya nasihat yang semua orang belikan harus pinter-pinter atur waktu sih karena ya kalau misalnya kita ikut banyak kegiatan belum lagi kuliah atau mungkin kerja pasti kan ada jadwal-jadwal yang overlap bahkan kadang ya aku juga mengakui kadang kewalahan gitu jadi ya kita harus belajar nih gimana caranya kita scheduling semua hal yang mau kita lakukan atur prioritas baik-baik kayak uh, per hari ini kita mau kerjain tugas apa gitu jadi ya nggak ada yang kelewat dan di tiap hari itu kita bisa produktif, gak buang-buang waktu gitu sih. Duh, wah, hebat. Luar biasa banget. Kalau persiapannya nih kita, dari pas jadi mahasiswa, kan sudah kepikiran dari SMA, terus eh, udah tahu lah pengen IT itu karena kenapa gitu ya. Nah mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja, ada persiapan khusus nggak? Kan sibuk juga ya. Kalau <sumut> <sumut> <sumut> <sumut> <sumut> masuk ke dunia kerja persiapannya, mungkin nggak ini sih ki dalam semua... Kegiatan mentoring atau webinar, atau mungkin aku tanya-tanya ke apa ya orang yang sudah masuk ke dunia kerja. Semua orang itu memberikan nasihat yang kira-kira sama. Hmm. Kalau kita di kuliah ini, harus bisa punya banyak pengalaman gitu. That's why, ketika aku kuliah, aku explore-nya bisa dibilang banyak banget, kayak ikut lomba, jadi asdos, dan lain sebagainya. Karena ya, aku merasa ketika nanti aku lulus pasti kan ada banyak orang juga ada ribuan orang yang akan lulus juga gitu dan kita sama-sama kan akan berjuang mencari satu posisi gitu kan gimana caranya aku bisa mengalahkan mereka nih yang lulus bareng-bareng sama aku kalau misalnya aku nggak ada apa ya poin yang menarik atau aku nggak ada pengalaman yang bisa membuat HR itu tiba-tiba terpikat dengan seorang Nikita. gitu makanya waktu kuliah aku eksplor banyak hal Mulai dari cari-cari lomba, mulai dari jadi asisten dosen, ikut organisasi, dan lain sebagainya. Karena ya, balik lagi, ketika kita cari pekerjaan, pastinya kita harus punya satu value yang kita tawarkan untuk perusahaan. Dan gimana caranya perusahaan menilai value kita kalau kita nggak pernah aktif atau nggak ada pengalaman apapun gitu, jadi ya kita masa kuliah teman-teman bangun banget portofolio kalian dengan ikut berbagai macam kegiatan either kalian ikut lomba ikut organisasi kemahasiswaan di fakultas atau di universitas organisasi antar kampus ikut kepanitiaan jadi asisten dosen atau event ikut research barang dosen gitu itu penting banget sih karena Portofolio kalian yang seperti itu waktu kuliah yang akan menjadi nilai kalian ketika kalian apply untuk bekerja gitu sih. Wow. Nah ini teman-teman salah satu best student portofolionya ya. Dicatat semua kegiatannya. <laughs> Jadi ikut apa aja dilaporkan karena itu uh, nilai tambahnya teman-teman. Kalau tips and trick nih. Nah ini kan udah sibuk banyak kegiatan tapi tetap prestasi di kampus tetap baik gimana supaya bisa bagi waktunya antara kuliah berorganisasi dan apa sekarang masih aktif kegiatan-kegiatan nih? Um, kalau sekarang waktu kerja um, sebenarnya kalau zaman orang udah lulus kuliah itu makin sedikit ya ci, organisasi hmm. yang bisa diikutin. Jadi kalau organisasi sih enggak, cuman aku tipe orang yang kayak Gak bisa diem lah istilahnya, jadi kalau misalnya gak ikut aktivitas tuh rasanya ada yang kurang gitu Jadi ya, aku sebisa mungkin masih ikut event-event sih Kalau boleh sharing, kemarin sempat ikut ada event dari Plan Indonesia sama Serikan di BUMN Itu namanya Gold Takeover Jadi uh, aku dapat kesempatan kayak sehari nih gantiin General Manager di Bandara Angkasa Pura 1 gitu Jadi kayak wow. itu Uh, salah satu pengalaman yang luar biasa juga dan um, sekarang juga sedang jadi lokal ambasador untuk um, Y20 dari ID Next Leader dan mungkin ini juga aku agak promosi dikit ya, <laughs> Oh iya dong silahkan nih kita <laughs> Jadi aku sekarang lagi um, jadi mentor di salah satu acara namanya Deal Career Mentoring Festival Dimana um, itu teman-teman semua bisa bertemu sama mentor-mentor yang luar biasa salah satunya ada Pak Nadiem Makarim, wow. ada Mbak Najwa Sihab dan berbagai tokoh toko penting serta si level lainnya di mentoring itu. Jadi teman-teman boleh daftar mungkin nanti ada di LinkedIn aku nanti mungkin oleh masih Boleh boleh linknya mau ya. juga ya nih. Iya jadi itu um, bisa ikutan karena menurut aku mentoring itu penting banget sih terutama untuk kita anak-anak yang masih kuliah atau anak-anak muda pengen dapat pengalaman dari orang-orang yang sudah bertahun-tahun di dunia kerja, itu penting banget gitu sih. Dan kembali ke pertanyaan Cimeli, <laughs> cara pergi ya. waktunya gimana. Um, aku sebenarnya tipe orang yang luar, Uh, cukup terorganize sekali ya, bisa dibilang. Jadi, semua hal yang aku lakukan, aku bikin jadwalnya di Google Calendar pertama. Jadi, uh, event kadang Google Calendar aku, aduh, kayak rasanya pusing banget, penuh banget gitu. Tapi ya, at least ada reminder dari Google Calendar, jadi aku tahu, oh di hari ini tugasku ada banyak banget, atau di hari ini aku ada meeting lumayan banyak kayak gitu. Jadi ya, semua event aku taruh di Google Calendar, dan tiap hari biasanya aku menyempatkan, kan untuk buat kayak list nih kira-kira besok aku harus ngapain dan um, tas mana yang lumayan prioritas atau ini kayak bisa nanti-nanti aja atau gimana itu aku udah detailin jadi di hari besoknya aku udah prepare sih mau ngapain gitu dan Mungkin satu hal, teman-teman um, mungkin berpikir kayak, aduh, uh, ini Nikita dari tadi kayaknya kerja-kerja terus, tapi enggak sih, aku juga akan menyempatkan waktu untuk healing, ya namanya, itu jalan sekarang, atau spare waktu untuk istirahat, karena ya menurut aku, kasihan juga ya, otak dan badan aku terus dipaksa kerja-kerja terus, jadi ya di tiap hari pasti kayak ada... Um, jeda waktu kayak aku oh misalnya nonton dulu atau misalnya oh Instagraman dulu terus balik lagi kerja terus nanti baru balik lagi istirahat sebentar terus ada hari-hari kayak oh ya udah aku offin aja nggak boleh ada jadwal dan lain sebagainya gitu sih jadi pintar-pintar tulis prioritas dan bagi jadwal ini saya jadi bangga banget ya bisa menghadirkan kita di channel <laughs> YouTube My Studio ini super ya jadi jadwalnya uh, apa namanya menyenangkan bisa ketemu dengan Nikita. Kalau mata kuliah nih, waktu kuliah nih, ada yang menarik dan berkesan nggak? Jadinya klop gitu sama dunia kerja ya, yang buat Nikita berkesan, oh mata kuliah ini tuh perlu nih teman-teman untuk pelajari. Jangan bilang semua ya, Nik. <laughs> <laughs> Aduh, sulit sih kalau mata kuliah ya. Tapi mungkin ini nggak satu sisi, Cuman ini kayak ada beberapa mata kuliah yang menurut aku bisa Uh, relate banget terutama sama pekerjaan aku sekarang as product manager itu hmm. kalau nggak salah aku dapatnya di semester lima itu ada beberapa mata kuliah yang um, dosennya itu kayak combine jadi kita akan deliver satu whole project uh, dari planningnya sampai akhir banget sampai project uh, sampai produknya itu jadi waktu itu kalau nggak salah matkulnya ada programan web lanjut pemodelan Sistem informasi, perancangan SI, sama um, perancangan UI, kalau nggak salah. Jadi ya, itu kira-kira relate lah sama um, pekerjaan aku sekarang, karena di mata kuliah itu dulu kayak aku bener-bener nih bikin requirement-nya, kira-kira aduh mau bangun fitur apa ya, walaupun masih ecek-ecek ya, tapi <laughs> itu kayak udah melatih, terus kira-kira UI-nya tuh tampilannya mau kayak gimana. Dan um, kurang lebih sih dari apa yang aku lakukan di semester lima itu dan berlanjut mungkin di semester semester selanjutnya itu dasarnya aku kepake banget sih sampai sekarang jadi ya itu mungkin okay, sih <laughs> jadi teman-teman seriusin semester satu sampai empat lima mulai nih mainan dengan apa project-project kecil di kampus ya Nikita oke okay. kalau menurut Nikita nih peran wanita dalam bidang IT peluangnya seperti apa <laughs> um, Menurut aku, di zaman sekarang itu kayaknya udah bukan lagi masanya kita, misah misahin kali ya, Ci. Perempuan dan laki-laki itu fokusnya ada di bidang A, di bidang B, dan bidang C, termasuk di dalam pekerjaan gitu. Karena menurut aku, baik perempuan dan laki-laki itu pasti punya capability yang sama, kesempatan yang sama, haknya pun sama gitu. Kalau misalnya kita... Um, lihat juga sekarang, kayaknya udah banyak banget woman in tech Atau perempuan-perempuan um, luar biasa yang keren banget Yang berprestasi juga di pekerjaannya Yang mungkin dulu banyak orang bilang, aduh kayaknya ini mayoritas laki-laki deh Kayaknya perempuan gak bisa survive gitu Even termasuk di bidang IT juga sekarang udah banyak banget Jadi ya kalau masalah peran wanita di bidang IT, peluangnya seperti apa Menurut aku itu sangat baik dan sangat terbuka karena ya apa ya kita yang penting bisa bawa diri aja sih sebagai hmm. perempuan gitu ya kita bisa bawa diri kita bisa tunjukkan value kita apa capability kita apa dan buktikan dimanapun kita ditempatkan kalau ya kita itu bisa jadi orang-orang yang skeptis di luar sana itu ya bisa terdiam sendirinya gitu jadi ya itu sih kalau peluang pasti banyak banget karena kayaknya sekarang aku lihat udah nge, udah jarang banget si pekerjaan yang kayak ada kualifikasinya kayak berdasarkan gender gitu, jadi yeah. ya gitu. nah orang hebat itu saya yakin gak terjadi dalam waktu singkat ya ini seperti Nikita, saya kagum banget sama Nikita ada proses belajar di dalamnya nah saya senang sekali kalau Nikita mau berbagi buat teman-teman yang mungkin saat ini masih sekolah, masih kuliah, kita harus gimana nih supaya tetap serius nyelesain studinya dengan baik karena kan orang tua menyekolahkan kita juga pasti mereka ada harapan-harapan ya gak mungkin tanpa harapan nah apa nih Um, mungkin buat pesan dari aku itu apa ya, jangan sia-siakan waktu kali ya, karena masa-masa sekolah dan masa-masa waktu kuliah itu menurut aku masa-masa yang sangat indah dan tidak bisa dikembalikan lagi kalau misalnya udah lewat gitu itu masa-masa dimana kita semua bisa banyak bereksplorasi, cari pengalaman, belajar banyak hal jadi ya harus benar-benar enjoy dan Um, apa ya lakukan itu dengan sungguh-sungguh sih ingat sih cita-cita kita itu apa pastikan masing-masing dari kita punya cita-cita punya harapan jadikan cita-cita itu jadi motivasi kita untuk melakukan apapun yang kita uh, sedang lakukan sekarang gitu untuk terus maju untuk terus berkembang karena ya kalau misalnya kita diem aja terus punya cita-cita gimana caranya kita mau gapai cita-cita itu gitu dan balik lagi um, yang namanya sekolah yang namanya kuliah itu biayanya enggak mah enggak eh, murah kok enggak mahal ya? murah jadi um, orang tua kita pasti udah berusaha keras banget untuk membiayai sekolah kita membiayai kuliah kita jadi ya jangan sampai kita menyenyakkan itu dan ingat dengan studi kita dengan apa yang kita pelajari di sekolah atau di kuliah itu jadi gerbang masuk untuk kita uh, mencapai cita-cita kita gitu apa nih cita-cita dan harapan nih kita ini masih muda nih kedepannya mau apa cita-citanya? Apa sudah semua udah tercapai ini? Aduh belum dong, Cik. masih panjang sih perjalanan. Panjang. Kan, um, kalau cita-cita mungkin dalam bidang karir aku pastinya ingin terus mencapai atau mem, apa ya, menaiki karir ladder lah di bidang produk ini. Karena menurut aku product manager ini posisi yang kayak aduh Aku suka banget karena kalau mungkin teman-teman biar dapat gambaran yang lebih mudah, product manager dan produknya itu seperti ibu dan anak. Jadi oh. <laughs> um, product manager itu kan kita harus mengandunglah istilahnya, kita kandung nih um, si produk ini dari dewasi janin sampai dia udah tumbuh besar dewasa, kita rawat terus. Dan bahkan um, orang tua atau misalnya ibu gitu ya, kalau anaknya ada masalah kan yang dipanggil ibunya gitu ya. Sama, product manager juga sama. Kalau misalnya ada isu atau masalah di produknya, yang dicari product managernya gitu. Jadi, menurut aku ini suatu posisi yang sangat uh, menarik buat aku, jadi aku pengen sih bisa menaiki terus karir leader ini. Dan harapannya bisa mencapai financial freedom gitu. Wow. <laughs> Time freedom and financial freedom. <laughs> nah yang paling berkesan nih buat Nikita, yang paling disyukuri karena sudah nyemplung di dunia IT gitu ya. Apa nih yang paling berkesan dan yang paling Nikita syukuri? Um, kalau yang paling aku syukuri adalah aku merasa bidang IT ini banyak banget peluangnya dan bidang IT ini akan terus berkembang jadi aku bersyukur aku berada di jalan yang istilahnya tepatlah lah untuk oh. aku gitu karena balik lagi bahkan ketika aku di kuliah aku kan belum tahu pasti ya aku mau kerja apa dan karena aku berada di bidang IT ya aku bisa explore banyak hal bahkan posisi di bidang IT itu kan ada banyak banget gitu jadi ya aku merasa aku berada di right path lah untuk uh, karir aku kedepannya dan um, Apalagi balik lagi ya, di zaman sekarang teknologi itu kayaknya gak jauh-jauh dari kehidupan manusia, dan aku sangat senang karena ya, sebagai orang di bidang IT, kita involve di dalam apa yang dibutuhkan sama masyarakat kita gitu. Jadi, um, ini sangat potensial banget untuk kita yang ada di bidang IT, dan dari pengalaman aku, orang-orang di bidang IT itu kayaknya orang-orang yang sangat suportif, terus mereka juga orang-orang yang ilmunya banyak banget. Jadi mereka selalu mau berbagai ilmu dan apa ya terus mendorong satu sama lain sih kalau um, dari orang-orang IT yang aku temuin gitu. Jadi ya aku happy banget sih ada di bidang ini sehingga aku nggak perlu takut untuk explore nggak perlu takut untuk belajar dan nggak perlu takut juga karir aku kedepannya kira-kira kayak gimana gitu. Wow, terima kasih banget nih kita sudah sharing kisana dan sangat menginspirasi. Sebagai penutup, ada pesan-pesan dari Nikita untuk generasi muda seperti kita agar terus belajar dan berkarya bagi bangsa? Dari aku, mungkin pesannya kita teman-teman generasi muda, kita harus sama-sama semangat dan terus berjuang dalam hal apapun yang sedang kita geluti sekarang. Karena ya generasi muda adalah generasi masa depan gitu ya generasi yang membawa perubahan baik itu untuk bangsa kita atau bahkan untuk dunia ini gitu masa depan dunia istilahnya ada di tangan kita nih teman-teman jadi ya kita harus berusaha sebaik mungkin uh, gimana caranya kita bisa menggapai cita-cita kita harapan kita jadi dengan kita menggapai itu kita bisa membawa kemajuan juga untuk bangsa dan dunia ini um, terakhir mungkin jangan menyerah. Kegagalan itu pasti banyak kalian alami, bahkan aku juga sering banget gagal, sampai saat ini sering banget ada kegagalan. Lelah itu hal yang normal, capek itu hal yang normal, namun jangan sampai kegagalan, rasa lelah, dan mungkin kritikan-kritikan dari orang itu membuat kita berhenti untuk berjuang. Karena ingat, masing-masing dari kita pasti punya cita-cita dan harapan kita masing-masing, maka ya kita harus lakukan yang terbaik, untuk mencapai cita-cita dan harapan itu mungkin itu dari aku Ci hopefully wow. bermanfaat <laughs> terima kasih Nikita semoga obrolan kita memotivasi banyak orang untuk terus belajar dan berkarya sampai jumpa di video inspirasi lainnya hanya di channel Youtube Halloween Studio semangat untuk Indonesia terus belajar dan berkarya terima kasih terima kasih Nikita kita kasih